be jumbo destroy ya. Ialah, destroy. Terain juga. Dua. Hah? 100.002. Destroy go 100.002 gimana, Cuk? Oh Ialah. Soalnya di Destroy Jakarta, enggak tahu. Anjir. <laughs> Jakarta ya. Oh, berarti beli di online. Online. TikTok. TikTok. Shop. ini sampahnya kamu buang kemana di, di kum, di kamu kumbul. masukin dalam karung enggak bukan plastik-plastik ya tetap aja dimasukin kapten musiknya dimatiin orang sembahyang nah, nah. Kapan terima Tanggal 15 Tanggal <laughs> Lama banget ya nah, tanggal, tanggal 6 Ini tanggal 6 Sekarang kita gak nggak pakai di cat Kapten Jadi, langsung Sampai 15 menit Sampai nyanyi malam ini Akbar baru laris. Itu kayaknya yang baru lagi itu Ketekan duitnya kayaknya menyanyi tuh hari di sini nyala latihan, -latihan. Kayak. iya, tapi Kayak suaranya bagus juga sih. Dia juga slabs, oh itu yang kamu bilang baru kamu nggak kenal. Oh siapa yang bilang mana? An kayaknya. Ah ini panggung, live musik Pakistan. di War Coffee Stegi. Nah. Jadi, buat teman-teman yang ada di Palu, lah, ayo nongkrong di Warkopestek. Pokoknya keren lah. Sini makanannya enak-enak. Terus kopinya bikin top lah, meleknya. Gimana? rambut Rambutmu udah gak kentara muletnya Cok Iya, nanti mau di tuh ulang. Kapan nanti gajimu udah habis? Tanggal 15. Tanggal 15. Iya. Ayo. Tujuh hari lagi. Nanti saya temani kamu cukur. Kamu potong rambutnya di mana? Sepupu, sepupu barber. Hah? Sepupu, sepupu barber. Sepupu barber. Sepupu oh. saya punya. Sepupu saya punya. Iya, sepupu barber. Juga. Namanya emang sepupu barber? Bukan, barber shop dia. Oke, oh, raya sepupu barber berarti itu emang barber shop khusus kamu itu. ya? iya, iya, iya. Khusus keluarga. <laughs> Jadi cuma nggak... Abang layanan kamu potong rambut aja. Iya itu. Nanti dipanggil bisa, aku, aku, aku. Nah, ini gelsebonya. cantik banget ya kan? romantis. Nah, Nia mau resepsi bisa, acara keluarga bisa, semua bisa. Apa yang nggak bisa di Warco Pesteki? Ya. Oke, acara bebas. Acara Regi. Oh, yeah. mau mengadakan yang mau mengadakan event ya. Yeah, event. Nah, itu bisa. Acara Regi Soalnya tanaman banyak, takut mati. Eh, nanti stem itu ada ukuran XXL enggak? Apa? Kecumum. XL-nya. yang XXL, double L. Pas ya. Kalau ada saya mau pesan juga. Nah, ini suasana malam lampunya udah nyala semua udah keren banget pokoknya anak muda di uar kopi STG nongkrong lah di kopi stegi bundaran STG Palu ini ada dua lantai ini tipenya model kontainer ada tempat duduk di samping akuarium juga pelmu baru Gibran Baru lagi itu. Kenapa, Pelnya baru lagi. Baru, Bang. Enak eh, yang bulat itu. Jadi dia tinggal dorong dia muter sendiri, nggak perlu gosok-gosok lagi. Enggak tahu kemarin Sakit apa kemarin? Hah? Sakit apa kamu? Capean. Hah? Capean. Urut, sudah urut. Amuurutnya di mana? Ada tempat urutku di Miangas itu bagus. Kalau urut badan ya. Saya juga kemarin sakit di sini. Saya kambuk sesana apa saya kambungan. Nah Ini tempat barista pembuatan. tuh ada mbak kokinya lagi repair juga. Ini toiletnya dua kamar nih toiletnya nggak dipisah nih pria lagi-lagi ini lantainya keren model catur ya nah ini mau ke arah tangga lantai duanya tuh, lantai 2 -nya ya. ini lantai duanya ya, udah ada satu dua tiga empat meja dan di belakang ini sementara dibangun dan sana ruang VIP kalau nggak salah, ini sementara dibangun semua jadi dua lantai. di bawahnya juga nanti ada tempat di sudah dibangun itu akuarium juga untuk ikan, sementara pekerjaan dan di bawahnya itu ada kamar-kamar itu untuk mesh dan kantor, kalau nggak salah, tapi mesinnya sih pasti biasa nggong kuyuan. Nah, ini pokoknya keren lah. Yang di bawah itu agak luas karena dia sampai ke sana ya, dan di bawah papan ini udah tempat dapur. Nah, ini pemandangan dari atas, view dari atas. Saya lihat ke bawah, saya lihat langsung ke panggung. Lagi, panggung soundnya bagus, mantap. Pokoknya keren lah. Nah, ini kalau dibalut nih, enak. Kita bisa ngelihat pesawat tuh di untuk kenapa kalian kelihatan. Nah, itu... nah. enaknya gitu di hai, ini pas lurus bandara jadi hai, pagi sore itu ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, kan hai, Nih. ini jumlahnya udah banyak banget nih jadi enak kalau ngopi di sini tuh sambil dengerin hmm. suara air gemericik bersama ngeliat ini kan tuh jadi pikiran yang lagi sumpuk sumpek tuh lagi tenang lagi ya sorry Gibran Sorry, Gibran, saya dulu Udah mantap nih? Mantap Tinggal mandi Mandi, prefer. Kau oh, jadi barista atau kasir hari ini? Kasir, kan? Kasir Ini suasana udah sore, udah menjelang maghrib ya, sholat maghrib, jadi musiknya dimatiin dulu. Oh enggak, eh copyright juga sih. Kalo lihat viewnya dari sini War itu memang keren. Pokoknya kalian rugi nggak enggak nongkrong di sini, tong ngopi-ngopi sini sama teman-teman. rugilah lah. sekali lah kalian nongkrong di War Kopi lah. Ada gas ada di dekat kolam ada di atas dan di outdoor kayak gini keren pokoknya banyak pilihan untuk nikmatin malammu. kalau pagi juga buka tapi untuk sarapan dan lain-lain juga sih banyak orang kantor-kantor yang sarapan di warga pesteki oh, pagi dan siang banyak reservasi bisa mau apalagi mau acara ulang tahun bisa mau acara keluarga bisa di sini semua sebab bisa yang penting nelpon dulu ke manajernya untuk siapkan makanan atau pesan makanan apa aja yang disiapkan kalian tinggal datang kita yang siapkan luar biasa ya jadi luar biasa nah baru viewnya banyak tanaman hias Bunga-bunga, pohon-pohon, jadi sejuk ini. Kalau malam, itu sejuk banget. Angin semilir, view langsung jalanan, bundaran Esteki Palu. Ini kendaraan lagi sepi kalau menjelang salat sholat maghrib ya. Orang-orang pulang kantor, bagian, tapi kalau udah di bagian kota itu, udah agak macet gitu, kocak semua. pesawatnya baik